Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya Malapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbal 'Alamin Oke okay, guys, serba hitam ya guys <laughs> Masya Allah, ternyata bagus juga ya Kalau kita pakai serba hitam seperti itu Dan backgroundnya juga ada kursi hitam jadi kelihatan sayanya gitu. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian yaitu gaji dan bonus terbaru di tahun 2022 yaitu TKI Santuy channelnya guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe. Jadi di sini mungkin A akan sharing istilahnya berapa gaji dan juga bonus ya pekerja yang ada di Malaysia ini. So langsung saja guys, saya sudah penasaran gimana istilahnya gajinya sebesar apa dan juga bonusnya sebesar apa. Langsung saja kita tengok videonya guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Langsung saja kita mulai videonya Let's go Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Oke okay, serak-serak guys Hai semuanya Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Amin, Amin. Oke okay, teman-teman Sebelum kita memulai videonya Jangan lupa tekan tombol Like, comment, dan share ya teman-teman Bagi yang belum subscribe channel youtube kami Silahkan, silahkan subscribe dan share okay. Dukung channel kami Biar bisa berkembang Seperti channel-channel lainnya Oke okay, teman-teman Di video kali ini kami akan membahas Tentang gaji terbaru Sebenarnya sih enggak terbaru Ini gaji terbaru dan bonus terbaru Oke okay. ah, Kita sharing lah biar teman-teman yang mau berangkat sini jadi tambah semangat, hmm, tambah betul, semangat betul. pengen cepat masuk Malaysia ya teman-teman. Oke. Okay. Nah sebagai motivasi. Sebagai nah, motivasi, motivasi aja ya. bukan uh, kami pamer-pamer enggak. Iya yes, sih benar. Jadi, uh, buat kita semua, istilahnya yang mau kerja di Malaysia seperti itu sehingga ngerti, gitu kan? Oh, gajinya seperti ini, kalau kerja di perusahaan ini, ataupun kerja begini, gitu kan? Gajinya lumayan, dan juga bonusnya juga lumayan. Mungkin seperti itu, istilahnya sharingnya di sini adalah untuk motivasi supaya orang-orang yang mau ke sana, ke Malaysia, eh, tidak ragu, ya kan, dengan gajinya seperti itu, guys. Kami gak pamer. Di sini, kami cuma uh, mengeser aja di gaji kami yang sekarang dengan gaji yang tahun lalu okay. kan dari bulan kemarin kan dari bulan lima kan kenaik, ada kenaikan gaji bukan gaji sih basic oke okay. kenaikan basic kalau bonus nanti ya kita, jawab, ya kita jawab sebelum kami memulai videonya sekali lagi tekan tombol subscribe oke okay. nah, teman-teman di sini kami ingin share Gaji kami di tahun 2022 pada bulan Juni Sebenarnya sih kenaikan basic kami dari Juni, bulan 5 Juni, ya teman-teman okay. Nah di bulan 5 itu udah kenaikan dan baru sekarang Untuk gaji keduanya kami akan mengesare tentang gaji Kedua kami di uh, basic Yang di basic kami yang 1.500 ah, 1.500 mm -hmm bulan lima kemarin kan basic memang udah naik seluruh Malaysia basic okay. naik menjadi 1.500 ringgit. Terus Mantap juga ya. gaji dan bonus. bonus. Mm -hmm. Nah teman-teman di sini kami kerja uh, selama 24 hari. Okay. 24 hari itu ada OT yang kita empat jam lain lemburnya ya di hari ahad atau di pagi hari lainnya istilahnya tanggal merah gitu ya kan kita nggak kerja sepatutnya kita libur tapi kita dikasih lembur sama pihak bilangnya nah okay. di dua hari kami kerja kami ada OT sebanyak tiga kali nah sebanyak tiga kali ya, nah kemudian kemudian di sini juga, selain kami mendapatkan uh, basic yang terbaru 1.500, kami juga berhubung, kami juga lagi bonus ya. Kami mm -hmm. itu bonus dalam setahun dua kali, oh. yaitu pada bulan 6 dan bulan 12. Kebetulan kemarin kami lagi eh, bersamaan bonusnya dengan gaji kami. Oh. Kami juga ada kenaikan, kenaikan oh. itu setiap tahunnya kan Bocow, gak banyak bocow, sih tapi itu kenaikan basic dari pihak kilang kalau kita, kilang lain kami nggak tahu ya kalau kilang kami setiap tahunnya ada kenaikan dan hmm. kenaikan basic lain dan kenaikan dari kilang juga lain oh gitu di kalau sini kenaikannya kalau rajin banyak banyak tapi sekitaran sampai tujuh puluh ringgit saja bagi okay. konkrek nah di sini uh, basic Basisnya 1500 terus kenaikan suami saya, ini slip gaji suami saya ya. Slip gaji suami saya kenaikannya sebesar Rp39. Hmm. Sedangkan kalau saya, kenaikan saya sebanyak Rp56. Oke. Okay. Nah, di sini uh, suami saya, dia memperoleh, dia, dia memperoleh OT-nya ada tiga hari, dia kerja selama 24 hari, dan gak ada cuti, gak ada MC, dan gak ada action. Dan keseluruhan yang didapatkan dengan suami, eh, apa? keseluruhan gaji suami saya beserta ultinya yang tiga kita campurkan aja, semuanya ditotalkan menjadi Rp3.472.43. dipotong wow. dengan uang rumah sebanyak 50 ringgit, oh. dan bersih yang kami terima bersih yang selama saya terima sebesar tiga ribu empat ratus sepuluh ringgit Oh 40. banyak banget guys. Jadi nah, kan banyak tiga kali OT, tiga hmm, nah, eh, kali OT dua puluh empat hari kerja. Suami saya dapat sebanyak ini tiga ribu empat ratus sepuluh ringgit empat puluh tiga Satu bulan satu bulan. bulan. Kalau di Belum rupiahan, lagi kalau di Rusia. Kalau dirupiahin ini mencapai sekitar hampir 12 juta. 12 juta. Wow. Ya, ini lah. Sekarang. Oke, belum bonusnya ya? Belum lagi. Kemarin juga beserta bonusnya kan. Kami sudah gajian, ya. lepas itu kami dapat bonus, tapi bonus kami belum naik lagi ya. Kan sebenarnya bonusnya itu naik sebesar bisik tapi bonus kami belum naik, jadi tetap di 1.200. Oke. Dan itu bonus kita itu ada penilaian wow. dari formin kita atasan. Nah, di sini suami saya mendapatkan bonus enggak seperti tahun kemarin karena buru dia ada membuat masalah. Bukan bukan masalah apa ya? defect, dia mengeluarkan defect. Hmm. Jadi dia ada Oke, potongan gitulah atau penilaian yang tak kurang, karena udah membuat reject, jadi bonus dia sebesar 880. Oh, Oke, okay. nah, ya, nah, alhamdulillah kita suka. Alhamdulillah ya, ya Dalam betul, setahun betul. Kita dapat dua kali, loh. Betul, dua nah, kali, gitu. loh. Benar, benar, benar. Jadi totalnya semua, dia mendapatkan 4.000. Oke, 5.000. 4.200 Nah, itu untuk tadi suami saya. Karena dia kemarin mendapatkan OT juga lembur juga selama tiga hari. Dan kemudian untuk saya berhubung di produksi kami di proses kami nggak ada OT, nggak ada dikasih lembur, Oke okay. tahu ya kemarin Berapakah karena suami ada masalah history, sedikit, kan? dengan peraturan barunya. Aha. Nah, e, di sini saya mendapatkan kenaikan sebesar Rp. 56, ringgit, kemudian bon, eh, basic saya 1.500, jadi total keseruannya dengan eh, kenaikan saya menjadi Rp. 1.556. Oke. Saya ada oti, saya cuma kerja selama 24 hari, dan totalnya semua dicampur dengan basic saya sebanyak Rp. 3.075.50 dipotong uang rumah Rp50 dan bersihnya saya terima menjadi Rp3.013.50 ditambah dengan bonus saya sebanyak Rp1.210 menjadi Rp4.223 ditambah lagi dengan uang dari kilang yang belum tahu jelas asal-usulnya itu apa saya juga mendapatkan sama seperti suami saya yaitu sebanyak 2.800 hmm. eh wow, <laughs> sebanyak menikahnya sebanyak 285 ringgit ada wow, di belakang, rendah 50 sen nah saya mendapatkan 4200 23 ringgit ditambah dua 285 ringgit totalnya <laughs> 4.000 sekitar 4.500 400, eh, sekitar 4.500 9.000 an ya dua, suami istri nah tergiur bagian su suami istri yang baru men, apa, yang baru berumah tangga yang belum punya rumah, belum punya usaha Ayo datang aja ke Malaysia barengan sama suaminya Daftar di PT Cari job yang menerima laki-laki dan perempuan wow Di sini kalau ditotalkan gaji saya dengan gaji suami saya itu alhamdulillah 9000, ya, kan? eh 9000 ya guys Dan selama guys. kami selama 3 tahun alhamdulillah oh. kami sudah membangun rumah Dan rumah kami udah siap Alhamdulillah, ya alamin. Wow. Nah, teman-teman, uh, makin semangat ya yang udah uh, apa, yang udah memproses mau datang ke sini, yang menunggu lagi menunggu bisa sekarang pasti ingin cepat-cepat berangkat kan? Betul pasti betul ingin betul, cepat betul. Merasakan gaji sebesar ini. Nah, mohon maaf kami bukannya untuk memamerkan, tidak kami hanya di sini kami hanya memberitahu gaji. Uh, terkini di bonus di apa, di saat bonus kami naik mengeser aja mungkin belum ada yang tahu ya atau ada yang tahu tapi hanya beberapa. Oke. Okay. Semoga. Semoga mau berangkat tambah semangat. Ya pasti pasti. Hmm. Ini hmm. sangat menjanjikan ya dan banyak juga yang DM di Instagram, uh. komentar ada yang bilang gak sabar pengen kerja ke Malaysia uh. mungkin ini uh, menjadi uh, membuat kalian semangat tadinya yang gak ingin masuk ke Malaysia menjadi teringin masuk ke Malaysia okay. yang, okay. yang okay. gak punya kerja uh. kami gak mau uh, sukses sendirian tapi mengajak dan memotivasi teman-teman yang sekarang eh, mungkin lagi menganggur gitu kan mungkin melalui benar, video ini benar. Ya, ada rasa ingin kerja ke Malaysia ya, betul untuk merubah nasib lah betul betul, betul. yang belum punya rumah yang belum punya istri. Ah. mencari modal untuk lamaran uang. ya. Betul betul. <laughs> okay. Okay. Ya, kita cari jodoh di sini. Iya, bisa cari jodoh juga di sini. Kebetulan di sini rata-rata kebanyakan orang Indonesia. Betul. Oke, okay, teman-teman, mungkin cukup Cukup sampai di sini dulu video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sekali lagi di sini kami bukan memamerkan tapi hanya Uh, memberitahu teman-teman gaji sekarang di Malaysia. Oke, okay, teman-teman, ya lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, channel kami. Bye-bye. Oke okay guys sudah selesai videonya so itulah tadi ya Istilahnya sharing gaji dan bonus terbaru Di tahun 2022 ketika kita bekerja di Malaysia So sangat-sangat menggiurkan Dan sangat-sangat menjanjikan sekali guys Suami istri apabila kerja di sana Sekitar 9 ribuan Dan kalau di total, itu 20 juta lebih guys Hampir 25an eh, Sebentar di bawah 25 lah Tapi itu sangat besar sekali gaji Kalau di Indonesia Dan kita harus bekerja dengan Ya perusahaan-perusahaan besar juga kalau di Indonesia ketika ingin mendapatkan gaji yang seperti itu So itu sangat-sangat apa ya Bagus ya sebagai peluang kita agar supaya kita lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan seperti itu guys Dan istilahnya orang-orang yang menganggur di luar sana boleh ke Malaysia ya kan Tentunya dengan cara yang legal, bukan dengan cara yang ilegal. Karena yang legal itu gratis, kalau daripada PT-PT. Ya sebagaimana yang disebutkan uh, di video sebelumnya, saya juga pernah membahas dan mereaction gitu kan. Dan di sana disebutkan bahwasannya ketika ke Malaysia melalui PT, ya banyak istilahnya PT-PT itu yang sudah menyediakan jasa, yaitu gratis seperti itu. Dan mungkin ada juga yang berbayar Saya kurang paham akan hal itu Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada PT terdekat di kawasan teman-teman sekalian So, terima kasih banyak sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan Saya Pemin Udu Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh